Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel akhir Official Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Serta share channel ini Karena kita melakukan pengecekan unit lagi Oleh nasabah kita yang berasal dari Bukit Tinggi Mobil Dutro tahun 2019 Gemayan tinggi, geng Aman, bisanya Yuk, bantu di subscribe Karena kita berada di showroom para sim Mobil Lindo khususnya Nasabah kita masih melakukan pencarian unit ya dan masih bersih, aman, sasis, aman Semuanya ya. Seolah -oh kami tidak akan mengecewakan konsumen Ini Pengecekan unit Utro tahun 2019 Karena hari malam unit so silahkan saja di kotak urusan ber nomor 08374 65 6554 amarlah utro tahun 2000 dan subscribe channel ini teman-teman semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya mesin udah ring bunyinya dan full Resinil ada juga mobil pemakaian pribadi avanza avanza velos honda jazz rs karimun banyak stok yang ready di sini teman-teman aman dan bersih ya Dutro tahun 2019 DP minim DP kisaran 40 jutaan kita cek unit bagian dashboard masih original dan bagian ban sekitar 70% bagian sasis aman ya teman-teman. Hidrolik masih ukuran besar. Sasis bersih. Ban masih tebal 90% masih versi kita ada beberapa unit mobil Dutro yang ready yang ingin mencari mobil Dutro untuk uh, kasih kabar saja lah, ke nomor 14.14 656554 tentunya apalagi yang mau kita cek oke okay. kita review sedetail mungkin, nasabah udah mulai cocok bantu di support, subscribe, serta share channel ini semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman untuk melakukan pengecekan unit dimanapun teman-teman berada dan terima kasih banyak dan see you next time